tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baik para sahabat Les Larimuapun kalian berada untuk mengoli kabar terbaru di siang hari ini tentunya kita ke kabar pertama yang ada sebuah unggahan spesial di channel YouTube-nya Hoban Entertainment sahabat ya yang tentunya membahas Les dikejor yang tentunya membuat lagu single terbarunya bersahabat ya, dengan judul "Bawa Aku ke penghulu Ini tentunya bersahabat ya, luar biasa banget. Suatu kebangga juga buat kita semua para fans. Alhamdulillah, Lesti Kejora selalu dipercaya oleh Coach Adibal. Bersahabat ya, untuk membawakan lagu ciptaan tentunya ke Adibal Syahrul. Dalam postingan sebut juga bersahabat ya tentunya Lesti Kejora tak bisa ngeles lagi nih Ketika ditanya siapa si calon tentunya suaminya ya Tentunya tidak Lesti menjawab dengan tegas Bahwa calon suaminya adalah Rizky Bilar bersahabat ya gak bisa ngeles lagi nih Tentunya hubungan mereka benar-benar real Dan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran sampai hari nanti. Amin Ya Rabbal Alamin dan selanjutnya, para sahabat, kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial banget dari Bu Harsiwi Ahmad, yang ada akun Instagram pribadinya. Bu Harsiwi mengunggah sebuah postingan, para dengan sebuah kalimat caption yang sangat bijak banget. Bisnu mengatakan orang pintar, tapi malas akan kalah berhasil dengan orang kurang pintar, tapi tekun. Tuh, para ya memang the best banget, selalu membuat kita semakin bahagia dan bangga oleh caption-caption bijak yang tentunya dituliskan oleh Bu Harywi Ahmad persahabat yang mudah-mudahan selalu berikan keberkahan dan mudah-mudahan acara di Indosiar selalu memberikan tentunya tuntunan untuk semua banyak orang dan selanjutnya persahabat ada unggahan dari Bang Basuki Surojo di akun Instagram pribadinya tentunya Bang Basuki mengunggah sebuah postingan foto bareng Rizky Bilar dan Ko Chris Bastian ini tentunya momen kemarin. Ketika Grand Opening Rajasi di Kelapa Gading, bersahabat, harus ya sebuah kalimat caption yang dituliskan. Tentunya pembukaan cabang yang ke-16 di Rajasi Kelapa Gading by Rizky Bilar. Terima kasih banyak atas doa dan supportnya ya semua Lesla Lovers. Seluruh dunia tetap dengan mentaati protokol kesehatan, baik Soft Opening atau Grand Opening, sudah bisa diorder via Red food, food Indonesia dan sophiefood.id bersahabat ya Wow tentunya Alhamdulillah untuk restoraja sih sudah membuka 16 cabang bersahabat ya Alhamdulillah tentunya kita doakan yang terbaik untuk usaha dari idola kita selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan amin ya Rabbal alamin. Dan tentunya, para sahabat yang mudah-mudahan saja kita selalu diberikan kabar-kabar baik dan tentunya kabar-kabar yang membanggakan dari idola kesayangan kita. Dan juga, para sahabat, ya, kita akan dikasih kejutan lagi nih, bahwa resto raja sih akan segera dibuka, para sahabat, ya, tentunya. Di kota Bogor, Bandung Gual Surabaya dan Lenteng Agung Bersahabat ya doakan saja Ketemang Basuki Surojo mudah-mudahan secepatnya bisa dibuka nih Doakan yang terbaik bersahabat ya Selalu support, selalu dukung untuk usaha dan karya-karya Dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya bersahabat ada unggahan dari akun polisi Leslar nih Yang mana tentunya suatu kebanggaan juga buat kita semua Alhamdulillah Leslar Lover's World tentunya selalu mendapatkan penghargaan luar biasa, persahabat ya. Tentunya dia menakutkan bergerak mematikan. Ini tentunya caption yang sungguh bijak dan membuat kita bangga. Fans dari Leslar sungguh luar biasa, persahabat ya. Ada sebuah unggahan juga di slide selanjutnya oleh akun polisi Leslar. Di situ mengunggah sebuah postingan kalimat bersabda ya di sini kalimatnya panjang Bangin akan bacakan di situ dikatakan hmm, ada yang panas ternyata terkait fanbase yang mendapatkan sertifikat kepeduliannya atau yang katanya gitu aja bangga bengek nih ya sayangku leslovers merintis dari nol semua apa yang dilakukan leslovers adalah itu hal-hal bentuk wujud dari kepeduliannya dan juga pengembakannya beda kalau idola mu udah menyediakan wadah harusnya Ente-ente ini sangat bersyukur ketika idolanya menyediakan wadah untuk Galang Dana. Tinggal ente, -ente ini yang harusnya membuat idolanya semakin bangga. Kalau Les Lover sudah jelas, kita sama-sama merintis sehingga kita mendapatkan sebuah penghargaan. Itu gak mudah untuk mencapainya. Bersahabat, ya, bahwa kita semua para fans tentunya merintis dari nol, sama-sama bersahabat, -sama ya tentunya hingga kita mendapatkan penghargaan yang sangat membanggakan dan tentunya para sahabat yang masih banyak sekali yang nyenggol-nyenggol fanbase dari Lesla para ya tentunya kita fokus dengan satu tujuan memberikan inspirasi dan memberikan contoh-contoh baik dan tentunya setiap yang dilakukan memberikan hal-hal yang sangat positif dan tentunya fokus dengan satu tujuan Lesti dan Rizky Bilar dipersatukan, sahabat ya. Dalam postingan tersebut banyak sekali tanggapan dan komentar juga. Tentunya salah satunya dari akun Instagram Aldera Shagastai komentar masya Allah, bias banget bukwal karena sesuatu yang didapat dari hasil kerja keras sendiri itu rasanya begitu istimewa. Bukan begitu Bupol, Bangga banget aku jadi bagian dari Lesla love Lovers. Wow luar biasa banget para sahabat ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan kebahagiaan amin ya robbal alamin berikutnya persahabat ada unggahan juga dari om Kevin ya tentunya om Kevin mengunggah sebuah pasingan foto bareng Aben ini nih. tentunya ini momen semalam di rumahnya dede Lesti ya Aduh cute banget nih keduanya mudah-mudahan om Kevin dan Aben ini selalu diberikan kesehatan dalam postingan tersebut juga tentunya om Kevin menuliskan sebuah kalimat caption yang dituliskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Apa kabar? Izinkan saya bergaul sama anak muda ganteng Biar saya ranah. Aduh <laughs> Cute banget nih pasahabat ya, Ini Mama semalam Tentunya doakan juga untuk keluarga Leslar Pasahabat ya Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Dan selanjutnya ada kabar bahagia juga Buat kita semua para fans Alhamdulillah tentunya Lesi Kejora Masuk di nominasi Selebriti wanita terfavorit versi Nominasi Indonesia Persahabatnya di bulan Juni luar biasa banget. Suatu kebanggaan juga buat kita semua. Alhamdulillah, tentunya Leslie kejuran masuk ke nominasi selebriti wanita terfavorit. Tentunya kita harus selalu kompak, Persahabat ya, untuk memvot dari Leslie dengan caranya ada uh, di akun Instagram nominasi underscore Indonesia. Di situ tertera Persahabat ya cara untuk mem Dedek Lesti Tentu yang pertama follow akun Instagram nominasi Anker Indonesia dan @ronald.ihwan. Yang kedua like pada foto pilihan Anda, yang ketiga tulis komentar sebanyak-banyaknya karena berpengaruh untuk nilai dan yang keempat share ke teman-teman Anda untuk tata cara penghitungan poin. Foto digeser ya. Ini ada tentunya info juga persahabat ya. Skor yang dapat dilihat dari jumlah like, komen dan share. Yang pertama, satu like bernilai 5 poin. Yang kedua, satu komentar bernilai satu poin dan satu share bernilai tiga poin, Pas sahabatnya. Skor dapat dilihat dari jumlah like dan komen serta share, Pas sahabatnya. Tentunya kompak, solid terus untuk mendukung idola kesayangan kita. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kejutan vitamin bahagia dan tentunya mendapatkan Cidukan-cidukan vitamin manja langsung dari Lesti dan Rizky Gilar. Inilah informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.